Apa harus dipertemukan kita Saya yakin beda terakan lama bersama saya Padahal dulu enggan bertahan Tuhan tolong Yang cegah bilang tak usah mm -hmm. Bermain api dan cinta Tengah terbakar bara yang sakit Tangan sendiri Mereka bilang sudahi yeah. Cinta atas lamanya indah Tapi terjebak senyuman mm -hmm. Dengan dia seras senyaman jauh baru sadar salah Sadar beda keyakinan terpisah. Aku dan kau Memaksa untuk bertahan sempat bertanya mm -hmm. Mungkin ini cinta apa benar Mungkinkah mm -hmm. salah Walau di dekatmu jantungku nah, berhak harus dipertemukan kita Saya yakin beda trakan lama tuh bersama Biasa saja Kau hanya terlintas di kepala Kala sepi tiba Saya biarkan waktu, waktu berjalan, berjalan. Saya biarkan hilang Antara kita ada jarak Tapi kau datang dekati sejauh oh, baru sadar, sadar sad salah. Anggan yang berganti jadi doa Antara kau dan aku ada cinta Entah kapan Berakhir entah kapan Semakin sulit saya lupakan Semakin kuat kau dalam genggaman Kenapa harus dipertemukan kita Saking beda rekan lama tuh bersama Saya Padahal dulu Enggan bertahan Tuhan tolong bantu Pisahkan Sekarang sutra bisa Hati tuh pergi Kenapa harus Dipertemukan kita, kita Saya yakin beda Terakan lama tuh bersama Saya Padahal dulu Enggan bertahan Tuhan tolong Bantu pisahkan Sekarang sutra bisa Hati tuh pergi Sekarang tunggu hati kapan kan